Yo yo, yo yo balik lagi bersama otong Spin kita review langsung ya guys kita bawa modal 46 juta kita main langsung di konten 88 pokok jos okay, kita main seus aja lah ya yang kita cari semoga kita dapat profit profit mantap kita bawa 6 juta hari ini kita ya profit profit 3 juta 4 juta udah lumayan lah buat makan besok yuk kita langsung saja ngotw gamenya loading Cuk. ayo mau cu. hmm, kita main di konten 88 situs tergacot tersolid sandero, jaga dunia akhirat di sini juga enggak cuma ada slot tadi lihat sendiri kan ada nomor juga ada tembak ikan juga lengkap pokoknya oh. oke nah langsung chose aja untuk linknya ada di pin komen seluruh kita bawa, bawa dalam juta kita main di bed 8000 10.000 20, ribu kita main di bed enaknya betul apa ya Hmm, bentar bentar ya, guys. Bentar, oh. hmm. berapa ya cok kalau heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, sekarang cek sinyal kita cek cek cek cek cek terus sinyalnya bapuk sekali seluruh sorry sorry sorry Jack ya di sini lagi musim hujan terus jadi sinyal sinyalnya lumayan susah jadi mohon bersabar is kasih yang manis manis Tunjukkan atas gelas dong kasih petir, tong enggak hmm, mau juga. Hmm, kita Coba pintu belas kita coba klik aja 10 kali dulu. Tapi dua turun, sudah. Hmm, atas hai, atas ini dong kasih Hmm, kurang dua atas mahkota boleh atas mahkota boleh kasih dong sekitar lagi tuh. belum juga wow oh, nah, nah di B27. kalau di bu ini sekitar 1.200 dua 200 kita coba ada isi atau apa -apa, ya tuh hmm, mahkota jadi enak banget hmm, kurang dua mahkota anjir tuh hai. Ah, itu kurang satu Aduh masih pada kurang mau tuh atau merah kurang satu juga ini jadi merah boleh merah-merah gelas gas gelasnya atas gelas tuh kurang pasti tidak kelihatan tuh produk saya nih ya terus 12.000 hai, hai, hai, hai, kuning hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, boleh hai, dulu, bau hai, hai, hai, hai, hai, Hmm, atas mahkota petir, uh, dua puluh dong lumayan lumayan nih, bobo bobo bobo -bo JP nih, merah sekalian, dulunya kurang satu doang lo, nanggung. jadiin sekalian, cincin boleh dua lagi, masih, jumlahnya mau enam puluh lima kali dua enam, uh, tuh, lumayan lumayan, lumayan, apa yang baik nggak mau juga cincin apa mah potong enggak mau petir maju nanggu punya sungguh boleh dua lagi ini hmm, merah boleh merah merah merah cincinnya sekalian dong buket cukup buket buket buket tiga ribu tiga puluh empat lumayan lumayan lumayan kita mau cuma di konten 88, sih tuh 3 juta solit jamur, kebetingan itu jamur. Biaya dibayar lunas, mau kopi, kos. Jangan ragu, jangan bimbang, sepinkan cuma di konten 88, bosku kuning, merah boleh. Nah, ini bos. Gimana ini? untuk kopi 3 juta, lanjut memang modal gede tuh kita harus lebih hati-hati ya deh jangan terlalu ngikutin nafsu wd segini harus wd segini enggak usah lah. selagi profit sudah ada di tangan buka pun enggak masalah masih penting profit kecil tiap hari daripada enggak profit sama sekali tunggu sekalian atas cincin skater Sekater kuningnya sekain dulu, nih oh, mau. Kan kuning itu aku bangun semua ini cukup males dan sekali. Ayo, sekali loh. kasih loh. masih sekater lagi, kalau sekater sekali lagi ini sekali lagi bawa, apa mahal apa kabur nih tuh cukup lumayan lah buat apa nyari yang lebih-lebih udah makhluk kong 1 uh, atas gelas atas gelas lancur uh, atas makhluk atas di petir dong nggak mau cuk anjing sekali anjing sekali nggak mau petir udah nih kita cuma dikasih begini ini, ini bayi-bayinya nih atas terus uh, ke minyak kosa nggak pernah apa ini gak like ini boleh mau kita bisa satu aku takkan kurang semua tuh senyum boleh dua lagi aduh ketemu dewasi ah tampilnya telat sekali tuh Profit 3 setengah hambur kita coba spin manja aja di V800 tapi double aktif ya kita coba quick 20 kali aja memang emang gak tanda-tanda skip atau fitur-fitur mantap kita langsung fotografi bisa aja lah. Nah. Better men. main pintar. WD yang penting wirik. Utamakan wirik, yes. Sekali lagi. Kasih ini. Kasih yang manis. Kasih, kasih yang manis, kasih yang kasih kasih yang manis, kasih yang manis, kasih yang manis, kasih yang manis hmm, nih udah, udah ini kelihatan, kelihatan bapuk cuh daripada kita rugi banyak, lebih baik kita langsung kabur saja. Terima kasih buat yang sudah nonton, bye bye.